Semakin gemas melihat video BBL bersama Kak Rivi, persahabat ya Abang L Tentu selalu menemani papa dan bundanya kerja ya Masya Allah Apalagi di video ini BBL sudah makin aktif, persahabat ya Kita lihat sebuah kalimat tuh Sudah sangat aktif bun, katanya tuh ya Masya Allah BBL sampai jambak rambutnya Kak Rivi tuh Aduh, untuk sifat jailnya sudah mulai terlihat nih persahabat ya Masya Allah Momen ini diunggah kembali oleh akun salah si komik Namun kita salvo kalimat caption yang dituliskan nih Untung rambut abang belum tumbuh ya bang Jadi gak ada yang bisa campak abang Masya Allah Ini sikit banget ya Hingga komentar pun banyak sekali diberikan Dari akun Instagram Itsme.ngayas mengatakan Masya Allah gemes banget Katanya itu BBL yang sudah semakin aktif Kita lihat juga berselamat dari akun Ekstabangga mengatakan di kalimat komentar Masya Allah, gemes banget Abang Al -Fatih. Ternyata semua gemes melihat BBL, persahabatan yang semakin aktif. Kita tentunya merasa bahagia dan bangga malam hari ini. Dimulai dari video BBL, kita sudah mendapatkan kebahagiaan. Masya Allah, kemudian kita simak juga bersama di unggahan IG nya Make Up nih Mengunggah sebuah postingan foto. Leslar yang sedang syuting di Dangdut Akademi 5 malam hari ini The best banget ya make up pun ikut untuk makeover Bunda Lesti dan Papa Pilar Ini the best banget Dan kita lihat nih bersahabat ya Ada kabar spesial juga yang terapatkan dari IEG Indonesia Ternyata Lesti Kejuara juga masuk ke kabar IEG Indonesia Ini keren banget Kita lihat di kalimat caption yang dituliskan di unggahan ini Siapa nih yang sudah dengar single terbaru dari Lesti Kejora? Yes, Mama Lesti yang baru-baru ini mengeluarkan single baru bertajuk Sekali seumur hidup yang punya cerita tentang apapun yang ada di hidup kita Itu cuma bisa ada sekali dan kalau bisa tidak berubah Penasaran gak sih lagunya seperti apa? Langsung aja yuk cek platform streaming kalian dan dengerin lagu baru dari Lesti itu diingatin kembali untuk warga Konoha Untuk tetap selalu streaming lagu-lagu bunda Lasty Gejora mudah-mudahan semakin banyak lagi dukungan, support, dan doa yang diberikan untuk idola kita Selanjutnya para disimak di ini video pertama kali Bunda Lesti tentunya tampil persahabat ya Dipanggil oleh para host Salah satunya Papa Bilar yang memanggil Bunda Lesti Masya Allah banget lah di opening persahabat ya Idola kesayangan kita sudah tampil cantik banget Apalagi Papa Bilar Memanggil Bunda Lesti dengan sebutan Si mungil dan menggemaskan Ini sih luar biasa kebahagiaan Openingnya di malam hari ini luar biasa dengan penampilan Lesti yang begitu cantik Pokoknya keren banget malam hari ini Bunda Lesti, Masya Allah Kita lihat di postingan ini banyak sekali tanggapan dan komentar yang diberikan Dari rangkom 8622 020 mengatakan Masya Allah cantiknya Bunda L, kata El katanya. Kita lihat juga sebelumnya ada kalimat caption yang dituliskan Opening Masya Allah dedek gelis pisah untuk semua Berkata cantik, bilang cantik Bunda Lesti malam hari ini tampil sangat luar biasa Kita lihat juga persahabat ini komentar berikutnya Dari akun instagram galia6939 Masya Allah Bunda Lesti cantik banget tuh Semua aja sampai terpesona persahabat yang melihat kecantikan Bunda L Apalagi suami tercintanya nih bisa tampil bareng satu acara dan satu panggung di Indosiar luar biasa kita simang juga bersama dia ya, potret bunda Lesti ini di bangku juri ini sih kebahagiaan dan modal hijabnya pun selalu menjadi inspirasi ya untuk semuanya terkhusus ibu-ibu atau emak-emak Leslar nih ini inspirasi dari Bunda Lesit semuanya Masya Allah Kita masih menunggu cidukan terbaru bersahabat Dan pastinya kabar baru dan pastinya kabar bahagia Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV Yang akan selalu menggambarkan kabar menarik Kabar bahagia dari Lesnar tentunya Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang Min ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh